And from you see Aku Terangi kelamnya hari warnai, sejuta mimpi hiasi langkah dan pasti, bersama itu tak meraih mimpi. Terangi kelamnya hari warnai, sejuta mimpi hiasi langkah dan pasti, bersama itu tak... datang bawa sebuah harapan sahaja ku serahkan semua untuk kami titik sinar mentari ku puluh satu persatu agar Laman untuk tak beraih